kamah ya kok No. <laughs> O me the shade of Your Masih lalik banget kok Saya dinamo Muhammad saya Yang saya hormati, Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan atau yang mewakilkan beserta rombongan. Yang saya hormati, Ibu Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan Kecamatan 13 Kota Kampar. Serta yang saya banggakan, Ketua Pokja beserta anggota PKK Desa Gunung Musu yang hadir pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada uh, rombongan kecamatan, ke desa kami ini mudah-mudahan dengan kegiatan PKK ini silaturahmi kita bisa terus menjalin dan mohon maaf segala kekurangan dalam penyambutan ataupun isan kami yang kurang mengenak Terus terima kasih juga kepada ibu-ibu PKK Desa Gunung Bungsu yang telah meluangkan waktu dan tenaganya demi terlaksananya kegiatan kita ini. Harapan saya kepada ibu-ibu rombongan kecamatan mudah-mudahan tidak mosen-mosennya dalam membimbing kami. Mudah-mudahan kami lebih baik lagi untuk ke depannya. Dan harapan saya buat ibu-ibu PKK Desa Gunung Bungsu, semoga... Selalu kompak dalam kegiatan apapun Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabila hitam bila hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah wa Alhamdulillah wa Alhamdulillah Pertama-tama mari kita ucapkan ucapan puji syukur yang kita kehendaki karena dengan izinnya dua kita bisa hadir di aula kantor desa Gunung Musuh ini dalam acara kegiatan bulanan PKK kecamatan Tiga Kampung kita berharap apa apa yang nanti kita kerjakan diberikan pahala berupa pahala Allah, wa ala. Allah swt. Ucapan Allah melalui Muhammad, kita kirimkan kepada kita yang lebih besar SAW, dengan tujuan sapaannya kita harapkan kita yang terhormat ibu istimewa lo sih